subscribe to my channel and also press this bell icon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sempat sembilan nah dalam video kali ini saya berada khususnya di cv putra singgalang motor Kali ini kami ready ya mobil kantor Super HDX tahun 2017 lagi ready pembersihan hari ini. Bagi teman-teman yang berminat silahkan tinggalkan di kolom komentar yang cantik atau kontak person ke nomor 081374656554. Nah, kali ini kita melakukan proses pembersihan karena kemarin lagi kita buru-buru <tik> untuk melakukan pembelian 3 unit, 1 unit, 2 unit dan 3 unit yang ini satu unit ini merupakan tahun 2017 2018 dan tahun 2017 Nah kali ini kita melakukan proses pembersihan Bagi teman-teman yang berminat silahkan saja tinggalkan di kolom komentar cantik buka harga 3,8 nego di tempat kontak, kontak person ke nomor 0813 65 65 54 oke okay. Bagi proses membersihkan ini bagian badam truk seperti ini teman-teman Bagian kepala sebelah kiri Oke Bagian tempat depan Bagian samping sebelah kanan oke bagian bannya kondisi ban masih bisa kita pakai itu bagian gardan pulau ujung sana nanti kita lihat atau kita review sedikit oke bagian mesin seperti ini teman teman itu bagian hidrolik nah kali ini kita review bagian dalam dashboard sedikit Si? Kondisinya seperti ini teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. Nanti kita akan melakukan proses pembersihan sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen kita yang berada di luar sana, khususnya di CV Putra Singgalang Motor. di bagian pelafon atas. Kalau di sini Ini bagian mesin, lagi proses pembersihan. Itu bagian hidrolik, masih dalam keadaan sehat ya. Ini ban bagian tempat depan, dan ini nanti banyak kita akan melakukan. Bang, bannya nanti kita tukar, bang ya. Nanti Ban kita lakukan penukaran. Oke. Okay. Ini Ini bagian bak sebelah kanan. Next, ini bagian belakang masih terlihat segar dan bersih. Jika uh, para konsumen yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pembelian, silahkan saja dikontak persen ke nomor 081374656554 ya. Khususnya di CV Putra Singgalang Motor. Dalam hal jual beli bak dan truk atau mobil kantor. Hino, dan lain-lain Bagian sebelah samping kiri lagi pros pembersihan karena kemarin baru nyampe di CV Putra Singgalang Motor khususnya 3 unit kemarin so begitu teman yang berminat silahkan saja kontak person ke nomor 08 13 -74 -65 cukup sekian dan terima kasih